Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan bikin tu video tutorial satu lagi mengenai bagaimana cara memaksimalkan kerja PC atau laptop kalian dengan menghilangkan beberapa file-file cache atau temporary yang sebenarnya uh, bisa memperlambat kinerja PC kita serta mendisable beberapa aplikasi yang secara automatically muncul atau running di startup PC atau laptop pada saat kita install kita mulai saja pertama kita lakukan adalah ketik namanya msconfig nah, ini sudah muncul sistem configuration pada Windows 10 kita open Pada saat muncul pertama kali, yang perlu kita lakukan adalah kita lihat put -nya. Di sini biasanya ada timeout, kita ganti saja. Kalau untuk Windows 10, biasanya rata-rata uh, 3 sampai dengan 9999. Kita bikin aja 3, tapi kebetulan ini saya bisa bikin 0. Kalau bisa bikin 0, bikin 0, tapi kalau tidak bisa, bikin paling maksimal berapa. Kemudian, startup. Kita klik open taskbar. Dan kemudian di sini di Start Up Impact nanti kita cari yang mana high, mana yang low. Not Measure ini yang belum diketahui ya. Nah ini saya ada beberapa yang saya disable seperti Wonder Studio, Wonder Share Studio ini saya tidak penting, saya disable Switchboard server saya disable, ada CSS saya disable, FM radio juga saya, HP Radio Manager saya disable, FDM segala macam ini sengaja saya disable semuanya kenapa? karena saya tidak memerlukan uh, beberapa memerlukan ini semua pada saat pertama kali booting ya, jadi nanti kita lihat dulu startup impact nya, kemudian mana yang kita mau lakukan kita tinggal disable caranya gampang, tinggal klik kemudian sini ada disable atau disable itu aja gitu ya, pertama kita close kemudian kita klik OK, setelah itu kita masuk ke Windows Explorer. Di Windows Explorer ini ada nama Quick Access. Quick Access ini bertujuan untuk mempermudah user agar pada saat dia mencari tidak lagi ribet untuk mencari di folder lainnya. Tetapi ini bisa membuat jadi file-file temporary semakin banyak. Nah, kalau kita sudah tahu ada di mana tempatnya, maka ini tidak perlu lagi. Ini saya hapus saja. remove from quick access dan juga remove from quick access nah, kosong ya temporary sudah kosong Itu langkah pertama langkah kedua kita lakukan kita buka lagi explorer sorry tadi ketutup ya kita klik kanan kemudian kita pilih properties di sini ada namanya uh, general di sini klik disk clean up disk clean up ini bertujuan untuk membersihkan file file temporary yang tidak diperlukan kemudian kita klik compress this drive to save disk space kita klik disk clean up hampir seperti defrag ya ini fungsinya nah ini ada muncul tampilan seperti ini bla bla bla Mana yang mau diinikan? Oke, okay, ini saya klik recycle temporary files thumbnails. Oke, okay, sama offline web page. Oke, okay, delete. dia akan melakukan penghapusan oke okay. selesai kita klik apply oke okay. oke ini sedikit memakan waktu lebih lambat ya? atau cukup lama ya Itu sambil kita tunggu perjalanan, demikian saja materi kita untuk saat ini. Jadi, kita tunggu sampai selesai semuanya. Ini cukup lama, nanti kalau sudah selesai baru kita klik oke. Okay. Demikian aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.